Sudah sampai satu tahap di mana uh, kebanyakan daripada penerima vaksin sudah pun menerima vaksin. Jadi kita tak perlu lagi uh, ada PPV yang besar beroperasi sebab ini melibatkan kos dan sebagainya. Jadi bila kita dah puas hati, uh, satu kawasan itu sudah mencapai liputan yang agak baik, uh, kita akan mula tutup PPV. Namun demikian. Tak. Damono, hai Oh, ya, itu kan satu satu, Papa mau masuk tadi. Ya, kepada memang sebelum ini kita membuka uh, PPB di kawasan Kota Kinabalu. Oleh kerana banyak kota baru diambil oleh sektor private sector, Jadi kita cuba turun ke lapanganlah, lah terutama di daerah Papar Kebetulan saya berada di daerah Papar jadi cuba membantu terutama outreach lah Macam outreach di Pangalat yang sebelum ni hari ni di Kampung Uluki Manis ni untuk dos kedua lah nah, Dan seterusnya daerah-daerah yang akan dipilih oleh pegawai kesihatan nanti Kami akan sentiasa memberi kerjasama bantuan tenaga aa, dan kepakaran kami lah sebagai jururawat. Okey, pengalaman sayalah ber, kita aa, bermula di Aulish ni dipapar. So saya rasa aa, pertama sekali syukurlah sebab penerimaan masyarakat sekarang makin bertambah. Kesedaran dia makin bertambah maksud saya dari segi untuk penerimaan vaksin COVID lah. Berbanding daripada mula-mula diperkenakan bermakna... Uh, dengan cara itu juga kita mungkin kita boleh meningkatkan kita punya uh, herd immunity dengan cepatlah di Sabah ini. Ya dos kedua saya rasa macam saya lebih yakin lah. boleh mahu keluar jalan. Saya sudah akan ada dua dos gitu. Jadi tidak semua ragu guragu sedikitlah gitu. gitu. Biarpun ada sakit sakit sikit tapi itu biasa lah itu kesan. Jangan efek sedikit. Okay perasaan saya pada hari ini sangat gembira kerana Proses untuk menjalani vaksin pada hari ini sangat lancar. Saya harap kepada rakyat dan penduduk di luar sana supaya mengambil vaksin karena vaksin ini sangat bagus untuk kita pergi kemana-mana saja. Dia menjamin keselamatan kita dan juga kesehatan kita. Oh, harapan saya kepada uh, orang kampung bahwa jangan takut untuk divaksin karena ianya boleh... Um, menguatkan kita ataupun boleh kalau syarat yang uh, kita tidak dapat memasuki uh, ini permis-permis maka datanglah untuk bervaksin uh, dari, dari dos pertama dan dos kedua lah datanglah vaksin bersama-sama nah, mendaftarlah sebagai seorang yang jiwa yang orang cakep kuat jangan ter, jangan takut pada vaksin Vaksin selamat Dia masih kena menjaga SOP Mas kena pakai masik Jaga penjarakan Jangan buat keramaian And then uh, pakai sanitizer Hand sanitizer dan mandilah Still ada probability untuk terkena jangkitan lagi Walaupun sudah dos pertama Even dos kedua pun masih ada yang positif lagi So rantaian itu kita kena putuskan Dengan mengikut SOP masik Jadi kita berharap Semoga Lain-lain tempat itu Uh, ada pihak-pihak yang akan mengancurkan untuk uh, anu ni uh, apa vaksin uh, uh, vaksin ini yang apa nih dipanggil out outragekah uh, mungkin akan berada di kawang bagi saya untuk yang pernah menerima vaksin nih lebih baik lagi menerima daripada kita tidak menerima sebab menerima. Satu dos dan dua dos ni akan mengurangkan kitabnya jangkitan COVID-19 yang sekarang sedang belolosan. Jadi bagi saya terimalah dos yang ada dan jaga SOP untuk diri sendiri dan kita akan jaga kita. Okey. Ah, uh, oleh kerana program kita ini. Dari pengawalan sehingga pencegahan dengan vaksin ini kita mengharap semualah bukan saja penduduk papar khasnya dan seluruh rakyat Sabah ini untuk datang sama-sama mengambil uh, kesempatan untuk mendapat suntikan uh, COVID demi menjayakan apa ini pencegahan wabak ini untuk mendapat herd immunity lah Harap semua penduduk faham tentang herd immunity dan menurunkan kadar kematian di kalangan penduduk dan semua ramailah dan kita akan dapat mencapai 80% pencapaian vaksin kita di seluruh papar negeri Sabah khasnya dan seluruh Malaysia supaya kita dapat kembali seperti mana yang sebelumnya hari penuh cabar, semua Norma baru kita semua akan menghadapi Marilah kita bersama Vaksinasi akan menyelamatkan kita Ayu semua sekeluarga Kawan-kawan dan jiran Tetangga memberikan penutupan PBB Dewan Masyarakat MPA di mana saya rasa sudah beroperasi selama hingga tadi bulan uh, Mac uh, dan sampai ke bulan, bulan, bulan, bulan September ni lah, ke bulan Oktober. Jadi yang mana, yang mana yang kita tahu kali ini mereka uh, melahirkan lah. operasi yang uh, terjalan secara karyat, yaitu pembelian vaksin kepada seluruh masyarakat yang ada di dalam saya sangat uh, berbangga dan sangat berwira dengan membuat yang telah uh, kaki tangan-kaki tangan di daerah ini, terutama sekali Mati, Muntan, uh, Umar, Udin, e e yang saya hormati Pempat, Tuan rumah Encik Jaludin CBO, Encik Jaludin yang dikatakan hari-hari ada di memantau segala kegiatan yang ataupun aktiviti yang berjalan di dan negeri. saya sendiri. thank you thank you, thank you. Natasha hilda Gizi Dari Taya Sengaja Nindungi